Halo guys, welcome back to my YouTube channel, balik lagi bersama gue di sini. Tentunya masih bersama channel asal memberikan kalian tips dan trik mengenai pola slot gacor hari ini, info slot gacor hari ini, situs slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini. Jadi buat kalian para slotermannya yang barangkali mencari informasi tentang situs-situs yang gacor, kalian wajib buat mampir di sini ya. Dan jangan sampai kalian skip videonya. Oke? Okay? kalau sebelum kita ke gamesnya jangan lupa untuk dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya biar nanti kalian gak ketinggalan video video terbaru yang gue update setiap harinya nih hmm. tentunya masih bersama situs yang akan kita uji kegacorannya ya dan ini gue bermain di get So falling Boss, seperti biasa gue bermain di Zeus ya dengan modal kurang lebih Rp 50.000 dengan bed 1200, oke? Okay? Dan di sini udah tersedia situs yang memang kita belum tahu kegacorannya seperti apa, jadi mari kita tes bareng-bareng di sini ya. Pokoknya buat kalian semuanya yang kepo, jangan kemana-mana dan jangan sampai kalian skip videonya ya. kita lanjut lagi, masih di bet yang sama kita naikin dulu aja ke 2400 lalu kita ambil turbo 30 anjay langsung dikasih scatter gratis ya wow ternyata cakep juga bet 2400 anjing lah 20 sama 25 nya nggak connect jancuk. gua nggak akan nyebutin nama can uh, nama situsnya dulu sebelum gua benar bener profit ya jadi kita tunggu dulu sebel uh, setelah profit gue naik baru gua uh, sebutin nama situs yang lagi gua pakai ini oke okay? anjing wah wah jangan coba jadi makin ini mah waduh Eh, maksudnya dong, iya tadi aturan kali seribu, dong. Ih, Ingat, connect jeblok Ah, Deus. Aduh, aturan tadi eh, memang kali birunya itu pertan anjing. Connect dong, aduh, maksudnya enggak nih, enggak deh, kayaknya. Anjay 1.300 do Wow super keren ini situsnya benar-benar keren kalian wajib coba guys Wow kali 600 aduh ini kalau nggak seribu, ini bisa maksin sih gua rasa anjing kan nggak konek kan nggak jadi maxir udah nih ini ini konek ini ya turun anjing ya jesus pun as nah udah nih nggak jadi sedih guys ya cincin dong kasih dong turun turun turun kasih dong petir anjing nah gitu 6 juta, coy. Oke lah ya. Eh, maksudnya 2.400 berapa sih? Gua lupa anjay. 12 juta kalau gak salah ya, 12 juta benar 12 juta. Hah, oke nggak apa-apalah ya. Dapat berapa nih? 7 juta lebih, guys. Wow, keren. Modal gua cuman gocap aja. Dan kita dikasih segini banyak, luar biasa banget. Ini bukan lebih dari ini udah lebih dari gacor ya. Wow, lollipop 138 wajib kalian coba. Ini bener sih omongan ke teman-teman gua Ini situs baru, jadi belum ada yang kena kayak belum banyak yang kena maxwin loh. Mudah nggak sih? Jadi mungkin diantara kalian bisa jadi yang kena maxwin. gua nggak tahu ya. Ini aja gua nggak jadi maxwin ya guys. Gue tadinya mungkin jadi salah satu diantara yang kena maxwin di lollipop 138. Tapi nggak jadi dong. Perkaliannya nggak nyampe 1000. Aduh, parah. Tapi oke okay lah, it's good banget 8.500 gua dapetin di sini dengan modal yang seadanya kalian. Wah, gila sih. Oke, okay, silahkan buat kalian yang kepo sama situsnya kalian bisa langsung klik aja link yang ada di description box gua atau di kolom komentar paling atas. Nanti bakalan gue kasih intip-intip ya ke kalian link daftarnya jadi buat kalian yang udah pantengin video gue dari tadi aduh nggak akan nyesel kan? nyesel dong makanya omongan gue yang dari awal tuh didengerin ya kan kita naikin nih kita aktifin dulu double chainnya menjadi 3000 wow ini gue masih speechless sih tapi sayang banget ya nggak jadi maksin, guys mohon maaf banget tapi ini sebuah tontonan yang sangat-sangat menarik buat kalian tonton sih, ya. kayak buat motivasi aja dan gua merekomendasi-rekomendasikan kalian situs yang memang wajib kalian coba, ya, yaitu situs lollipop138. Oke? Okay? Dan inilah situs lollipop138 dengan kegacorannya yang super luar biasa, entah itu pecahannya, entah itu perkaliannya ataupun scatter gratisnya. Wow, amazing banget. Jadi, gua rasa kalian gak akan nyesel kalau cobain situs yang satu ini. Oke, okay? terima kasih loh buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video gua selanjutnya. Tentunya gua bakal ngasih tahu ke kalian situs apa aja yang gacor yang wajib kalian coba. Oke, okay? terima kasih guys. Sampai jumpa. Bye.